Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel a 2 Pro TV dan kali ini update dari informasi properti kampung. Dijual sebidang tanah di Cibunggulang, Bogor Barat. Lokasi ini 7 km dari kampus IPB Dramaga Bogor dan 10 km dari stasiun kereta Bogor lokasi ini luasnya ada 1950 meter persegi dengan lebar muka 16 meter persegi nah ini lokasinya juga lokasi tidak terurus ditumbuhi dengan alang-alang dan kontur tanah ini 50% datar dan 50% lagi agak menurun atau landai nah ini saya telusuri bagian muka lokasi yang kami pasarkan sedangkan legalitas dari lokasi yang kami pasarkan ini masih girik dan dijual dengan buka harga 250 ribu rupiah per meter dan tentunya harga masih nego. Masih di lokasi yang kami pasarkan, juragan. Dan di lokasi sebelah kiri ada satu parit yang airnya lumayan deras. Dan perlu diketahui, juragan, lokasi ini sebagian masih ditumbuhi dengan bambu, dan di balik rumpun bambu itu di belakangnya atau di bawahnya ada kali atau sungai Nanti saya akan coba telusuri ke belakang lokasi yang kami pasarkan nah ini lokasi cocoknya buat kolam atau juga buat peternakan sangat cocok juga dan karena di sekitar lokasi juga sudah banyak peternakan atau ternak-ternak seperti ternak ayam broiler. Nah, ini paritnya juga kan, atau solokannya sampai ke belakang dan sekali lagi di belakang pohon bambu tempatnya agak menurun dan di bawahnya ada satu sungai atau kali yang cukup deras, maksud saya cukup deras dan lumayan besar itu yang ada tanda panah adalah kali atau sungai yang lebar dan cukup deras Lokasi ini tidak jauh dari jalan raya kabupaten Kurang lebih ada 400 meteran jaraknya Dan lebar jalan ke lokasi dari jalan raya kabupaten Kurang lebih lebarnya ada 4 meteran Ya silakan Juragan Barangkali Juragan mencari lokasi Untuk kolam ikan Atau juga untuk ternak Atau juga untuk invest. Mungkin ini jadi salah satu Pilihan buat Juragan-Juragan semua Dan barangkali Juragan berminat Dengan lokasi ini Juragan bisa menghubungi kami Di nomor yang sudah tertera Lokasi Cibung Bulang, Abogor Barat Luas 1.950 meter persegi. Dijual dengan buka harga 250.000 per meter dan tentunya harga masih nego. Silakan, juragan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.